Kubalangan susung rumbin Tuna manis katulangan Tendri katokah parana A'i mata tendiri diri Nyi baka yang lingari Parati tunggining pangkal sosong umat Joluratan. Tepang aku kuda kupajele. tanam kasih yang